Manchester United berhasil menang 3-0 kontra Carlton Athletic pada perempat final Liga Inggris yang berlangsung di Old Trafford pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol tim Setan Merah diciptakan Marcus Rashford dan satu gol lainnya lahir lewat Anthony. Pada menit ke-31, gol Anthony mengawali kemenangan MU lewat gol indah. Striker timnas Brasil itu mengkonferensi umpan Fred lewat tendangan satu sentuhan ke sudut kiri atas gawang. <Susuk> <Susuk> gol Anthony bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Markus Rashford berhasil menggandakan gol di menit ke-90. Rashford menuntaskan dengan baik umpan dari Facundo pelisti korbanol untuk MU. Jelang injury time berakhir, Rashford kembali lagi menggetarkan ruang karton. Dia mendapatkan bola di kotak penalti, sebelum dengan cepat melepaskan tembakan ke sisi kiri gawang skor 3-0 untuk kemenangan Manchester United pada laga ini dari kemenangan tersebut, EMU berhak maju ke babak semifinal pada piala Liga Inggris 2022-2023